Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sahabat orang Ini ada satu pohon yang Dolman duluan ini Ini sudah roboh Dan pohonnya sudah mulai keriput Coba kita bongkar Ini umbinya sudah seberapa Oh Pur sekali ini. Coba kita bongkar Hasil umbinya seberapa? Kita bongkar, bongkar, bongkar. Yang lain sebelum bermain sudah bormon duluan, sudah roboh duluan. Kameranya tidak ada megang jadi susah ini pakai satu tangan aja ini kira-kira segini lah rekan-rekan untuk ah, selumbi tiket katak mini 1000 aduh dua musim ya mungkin sekitar satu kiloan ini wah Kira -kira ini. kurang habis satu kiloan pisu jadi tanahnya becek nih belum turman sempurna nih. nih nih kurang lebih satu kiloan ini terima kasih ini hasil pipet umbi seribu up bibit katak 1.000 up dua musim yang lain belum dorman masih tumbuh segar pohonnya masih cucu ini sudah roboh duluan dan dorman duluan belum hasilkan selamat pagi selama ini umrah